I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I feel so depressed. Oke, okay, jumpa kembali dengan kami. Kami akan memperbaiki kulkas LG. Oke, okay, kita akan mencoba mengganti kondensor ya. Dan kita akan memplusing evaporator yang di bagian evaporator banyak sekali oli atau cairan karena kalau kita tidak bersihkan ya untuk reparatornya sayang sekali ya nanti cairan dapat mengganggu di bagian sistem kompresor oke untuk rekan-rekan yang ingin mencoba caranya membersihkan reparator ya yang ada oli di bagian reparatornya Istilahnya oli kejebak ya, oli yang tertampung di bagian evaporator dan kita akan menambahkan kondensor karena pada bagian kondensor terjadi bocor. Kita harus merakit dulu ya pada bagian sistem untuk kondensornya dan nanti kita closing untuk rekan-rekan untuk pintu 2 ya rekan-rekan bisa menggunakan minimal 8 atau 10 atau 12 juga bisa kita menggunakan 10 ya 10U oke okay. kita bisa rakit dulu untuk sistemnya nanti kita closing kita ganti ya untuk filter filternya kita ganti dan kita dapat memasang di bagian kondensor bagian akhir untuk pipa kondensor yang pertama kita masukkan di kompresor dan ujungnya kita tambahkan filter ya Seperti ini kita ganti filternya dan dapat kita pasang untuk kapiler Oke okay, kita angkat dulu untuk kapilernya biar memudahkan kita pengelasan dan nanti kita alas seperti ini dan kita pasang Oke okay, untuk rekan-rekan kita lanjutkan untuk videonya Oke, okay, untuk rekan-rekan kita akan melakukan pemblusingan. Kita akan membersihkan di bagian sistem di bagian evaporator. Kita dapat menekan menggunakan gas LPG dan kita dorongkan di input dan mesin kita hidupkan pada sistem usahakan di bagian manifold kita batasi ya jangan sampai lebih dari 10 10 atau 20 dan kita buka tutup untuk bagian arah dari evaporator bisa diperhatikan untuk rekan-rekan cairan, air dan oli sudah tercampur seperti ini ya kalau kita tidak bersihkan sayang sekali ya nanti kompresornya mengandung mesotrum karena ada cairan pada bagian evaporator. Sepertinya kulkas ini pernah bocor ya dan memasukkan air bisa diperhatikan untuk rekan-rekan oli dan air tercampur seperti ini. Kita harus membersihkan dengan benar bersih. Jangan sampai Apa namanya Masih ada cairan ya Karena sayang sekali kalau kita tidak bersihkan Biasanya pada bagian kompresor Nanti bisa mengalami kerusakan atau ada setrumnya induksi Oke okay, kita bersihkan seperti ini ya mudah ya Mudah sekali untuk rekan-rekan caranya perakitan dan pemplusingan pada bagian evaporator yang sudah kemasukan cairan. Oh ya, videonya kita tidak sampai pengisian prion ya. Kita hanya memberikan pemplusingan dan perakitan pada sistem. Oh ya, videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan nanti kita berikan lainnya ya untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain oke okay. ya terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah mampir dan share ya videonya oh ya oke okay, videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan